Ya. Bisa nyala juga. Nah. Hmm. Ternak bernik ingat banget banget. menjelang Imlek di Taiwan guys, karena ya ada pasar buah, pasar sayur, ada juga 99 semilan, eh, banyak ada semilan. lagi, oh. ada lagi ini bunga-bunga, bunga-bunga kan nanas gitu kan ya, buah. 6, 2, 3, 4, buah yang paling ini ya saat imlek yaitu buah jeruk buah jeruk banyak banget loh buah-buahan di sini mah udah murah ya udah satu satu paket sekitar 10 oh ini banyak banget, ini, orang sini. Ada juga yang ternak ternik. <tinyomun> Tapi di arah sini belum melihat Kayak jualan dodol Cina gitu ya. Kalau di arah sana tadi sempat aku lihat banyak yang jualan dodol Cina. Kalau sini pasar terkenalnya pasar buah dan pasar sayur. Aku mau lihat sampai ke sananya. Hmm. Tuh, jadi jual buah-buahan tuh udah satu kayak gini, guys. Udah dibungkusin. tinggal ambil gitu kan. ada jeruk hmm. nah. Oke, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. Hmm. ini pernak-pernik imlek in -like. pernak-pernik imlek -like. hmm. bisa ya. nyala bisa nyala juga okay. hmm enak bernikimlek bagus banget ya. <tik> <tik> jadi ini suasana imlek menjelang di sini suasana menjelang imlek di Taiwan guys. Nah, bikin terkenalnya pasar buah ya, ini juga ada bunga-bunga, ada buat aksesoris gitu, kan? Coba balik lagi. Nah, guys, jadi di sini berapa hari menjelang Imlek ya? sembilan sembilan, oh ya di sini banyaknya pasar buah dan sayur, jadi samping kiri kanan kebanyakan ya buah dan sayur gitu. Dodo Cina, ke <laughs> dodol, dodol, dodol. Ya, sini dodol. hai, hai, sini banyak banget hai, hai, hai, dodol dodol hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Jumat di sini udah datang juga. Sepatunya bukan di sana ya, sekarang datang lagi di sini. Kayak bagus banget. langsung balik lagi terus, nggak <tuk> <tuk> ya, ngerti mah, nggak tahu ya. <tuk>